Halo apa kabar kembali lagi di channel ini, kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai yaitu soundcard yang berfungsi sebagai audio interface, audio interface ini umum dikenal sebagai soundcard gunanya untuk menghasilkan sebuah audio dari elemen instrumen maupun voice user, cara kerja soundcard ini yaitu menerima suara dan memproses untuk menghasilkan suatu audio dan soundcard ini bisa mengimbangi suatu fungsi mixer yang dimana fungsi mixer itu menghimpun beberapa input suara dan untuk mengatur suatu kontrol di mana kita menginginkan output yang bagus. Sebelumnya saya sudah pernah membuat ulasan tentang soundcard merek lain diantaranya M-Audio, Behringer, dan Focusrite. Dan kali ini saya penasaran banget yaitu soundcard baru keluaran dari MIDI Plus dengan tipe series dan pro yang dimana tipe series ini memiliki beberapa level dan model yang berbeda mulai dari satu channel, dua channel, dan empat channel baik langsung saja saya akan perlihatkan ini dia Soundcard BDiPUS Studio 4 yang mana versi sebelumnya adalah tipe series 1 dan 2 nah di sini saya ada tipe series 2 yang sedang saya gunakan dan saya akan mencoba yang tipe series studio 4. Dan kebetulan baru sekarang saya akan mencobanya. Oke, simak cuplikan berikutnya. Saya akan mencoba menginput elemen instrumen bedanya tipe series studio 4 ini memiliki 4 channel namun 2 line input lalu apa kelebihan series studio 4 ini dibandingkan tipe series studio 2 nah yang menjadikan tipe series studio 4 ini berbeda dengan tipe series sebelumnya yaitu memiliki analog 1,2, analog 3 dan 4, phantom power untuk power tambahan yang diperlukan oleh kondenser, lalu untuk tombol line instrumen, masing-masing dua setiap line analog, dan indikator indikator debimeter, input channel 4, dan output channel 4, dan ada stereo processor untuk mono, dan sebelah ujung kanan adalah lubang headphones beserta pombok kontrol lalu bagian belakangnya adalah fungsi output monitor out, balance dan line out line out, masing-masing stereo jadi dua pasang berikutnya adalah port untuk USB kita sambungkan pada perangkat PC pada perangkat komputer dan ada tambahan power, biasanya power ini digunakan untuk mengkolaborasikan midi nah ada buah-buah port midi yang pertama midi in dan midi out dan yang ini adalah line in line in ini dimana kita akan menggabungkan alat lainnya seperti mixer juga dan perangkat per tebel. Untuk M-Remote masih tetap, sama dengan series sebelumnya 1 dan 2 pada tipe series 4 ini juga memilikinya. Baik itu saja yang saya sampaikan mudah-mudahan ulasan review mengenai perangkat audio interface atau soundcard ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang memproduktivitas kreasi. Oke, terima kasih dan salam.